Halo semuanya, selamat datang kembali di Roblox Car Driving Indonesia dan pada kesempatan kali ini saya akan review salah satu mobil dari Amerika ya yaitu adalah God Journey tahun 2014 dan ini adalah varian Black Edition ya jadi buat teman-teman yang belum tahu ini adalah mobil keluaran Amerika ya kalau di dunia real life, dunia nyata itu dia Dodge Journey sementara kalau di Roblox Car Driving Indonesia ini dia namanya God Journey tahun 2014 dan ini saya kebetulan punya unitnya yang varian Black Edition tahun 2014. Kalau untuk yang varian biasa yang tahun 2014 juga itu harganya di 205 juta. Sementara untuk yang varian Black Edition ini dia dijual di harga 300 juta. Selisihnya lumayan jauh ya sekitar 95 jutaan. Tapi apa sih yang kita dapetin dari mobil ini? Yuk kita langsung aja masuk ke reviewnya. Oke, jadi untuk God Journey tahun 2014 ini dia dipekali dengan mesin bertenaga 173 horsepower sama seperti varian yang biasa ya. Kalau ini varian Black Edition, dia sama-sama memiliki mesin bertenaga 173 horsepower, teman-teman. Langsung aja ya kita coba untuk akselerasinya, top speed, dan juga nanti kita akan coba untuk ke puncak untuk merasakan gimana sih untuk radius putarnya, lalu bagaimana dia bisa melibas tanjakan serta untuk kita coba di jalan Tanahnya kita akan coba off-road. Oke, okay, yang pertama ini kita akan coba untuk tes akselerasinya. Oke. Okay? nah itu dia teman-teman ya kira-kira untuk hasil 0 ke 100 nya dapat segitu oke teman-teman kita sudah memasuki jalan tol ya ini ke kita ke arah puncak aja langsung tapi kita akan tes untuk speednya ini dapat berapa ini kira-kira ya bisa teman-teman saksikan ya mobil ini tuh memiliki 4 dan dia memiliki top speed di angka 210 km per jam kalau menurut saya sih sebenarnya bisa lebih nih tetapi karena terbatas oleh transmisi yang hanya 4 percepatan aja jadi dia top speednya ada 210 km per jam kalau saya rasa ini bisa sampai 210 lebih ya kalau dia memiliki 5 percepatan ini kita sudah ada di daerah sentul ya untuk mencoba suspensi dari mobil ini karena kebetulan ini di depan ada jalan yang sedikit bergelombang aspalnya. jadi langsung aja kita coba untuk suspensi mobil ini oke okay? Bisa teman-teman saksikan ya Ini dia suspensinya lebih mengarah ke arah keras Bukan yang empuk-empuk banget Tapi dia tetap stabil Bisa meredam Dia lebih ke arah keras Walaupun dia gak keras-keras banget nggak seperti mobil sport ya yang karakter suspensinya itu keras ya Ini dia lebih ke sedikit empuk. Oke okay, teman-teman kali ini kita sudah berada di area villa di puncak Kita akan langsung aja tes untuk radius putar Kemudian kita akan tes mobil ini di tanjakan untuk stop and go Dan terakhir kita akan coba untuk jalan di area off-road ya Kita akan jalan di tanah Langsung aja kita coba untuk radius putar terlebih dahulu Ya ternyata mobil ini nggak bisa sekali putar kita harus mundur dulu kemudian baru kita maju lagi. Oke okay, teman-teman kali ini kita akan tes untuk stop and go di tanjakan di depan situ ya. Oke okay, kita stop di sini. Kemudian kita akan nanjak Oke seperti yang sudah saya duga Mobil ini tidak kuat nanjak Tetapi kita akan akali itu dengan mengubah mode transmisinya ke sekuensial Kemudian kita netralkan agar mobil ini memiliki putaran mesin yang cukup tinggi Agar bisa nanjak Lepas tangan ganti ke mode automatic. Oke okay, ternyata bisa Kalau kita ubah ke mode sequential, Mobil ini bisa nanjak di stop and go Jadi mobil ini tuh memiliki satu kekurangan ya Dimana ketika kita berhenti Kemudian kita akan jalan Dia itu nggak high RPM teman-teman Oke okay, teman-teman kali ini kita sudah berada di bawah pohon mangga legend ini ya ah! Karena kita akan melakukan tes off-road Yang jalannya itu ada di depan situ Nah kita akan ancang-ancang dari sini aja Untuk jalan ke tempat situ oke okay? Kita langsung aja kita bawa off-road Ini karena berhubung udah gelap ya kita nyalain lampunya aja biar kelihatan gitu, temen-temen. Oke, meskipun ini mobil FWD ya, tapi dia bisa melewati loh ini off-road hebat-hebat Ini mobil lumayan lah ya Untuk di harga 200 juta Kalau teman-teman ngambil yang varian biasa Kalau teman-teman ingin mengambil yang varian black edition Ya teman-teman harus siap-siap Untuk keluarin uang sebanyak 300 juta rupiah teman-teman Oke teman-teman jadi cukup sekian Untuk review saya kali ini terhadap mobil God Journey tahun 2014 black edition Ini ya Buat kalian yang mungkin bosen dengan SUV Jepang Seperti Toko Fortuner Kemudian Pajero Sport kalian bisa untuk melirik mobil yang satu ini teman-teman karena mobil ini itu uh, bukan tentunya bukan buatan Jepang ya karena ini buatan Amerika sampai coba di video yang berikutnya